Kau betul-betul faham ke? Kau tanya dia, betul, betul lah. Rupanya banyak orang Malaysia bantu dia. Bantu dia bila macam dia, contohnya macam persatuan, apa, kesatuan wanita dekat tempat kerja dia kan puspanita. Dia tanya puspanita tu, apa ya? Dia kata. Jadi ramailah orang yang jawab kat bawah tu. Tunggu Cik, kuah, kuah terharu aja gitu ji. kuah. Sumpah. Kuah terharu aja ya, selain dari Pak Kodi ustad menyelipkan nama-nama saya di ceramah tugas Pak warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. mana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, pastinya cuy ya. Seperti biasa, selalu saya cakap. Jangan lupa jaga kesehatan cuy ya, jaga kesehatan karena memang kesehatan itu sangat-sangat Mahal harganya, cuy. Oke, okay, kali ini kita akan mereaksi lagi uh, ceramah motivasi dari Ustadz Syaikh Jebat Cuy, ya, yang mana ini sudah berapa hari ya? Kita nggak mereaksi Ustadz lagi, dan uh, saya informasikan sedikit ya kepada korang untuk sekarang, untuk hari ini ya. Untuk hari ini, uh, channel Ustadz belum ada yang muncul di YouTube ya. Saya cari-cari dari tadi. Gak ada gitu cuy ya, semenjak dua hari yang lalu kena hack gitu ya, mungkin ada berapa, mungkin ada adaptasi lagi ya, untuk mengembalikan, memulihkan lagi channel ustadz cuy ya, mari kita berdoa sama-sama agar channel ustadz bisa kembali lagi gitu cuy ya, saya dari tadi ini cari-cari cuy, nah terpaksa saya menuju ke opsi yang kedua, opsi yang kedua itu adalah saya lari ke Facebook cuy. Di sini ada Facebooknya Ustad ya. Di sini ada Facebooknya Ustad. Nama Facebooknya itu adalah Syamsul Amri Ismail Official. Cuy, jangan salah, cuy ya. Jangan salah lagi, kayak TikTok itu banyak sekali yang salah gitu ya. Oke, dan sebelum kita lanjut, jangan lupa kalau orang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah, cuy. orang bisa komentar apa aja tentang video yang saya reaksi di sini, cuy ya. Oke, okay, dan langsung aja kita tengok di sini videonya cuy. Di sini nggak ada judul ya, tapi saya mengambil video yang satu ini cuy. Saya asal ambil aja ya video yang mana yang Ustad memang uh, maksudnya dari thumbnailnya saya lihat gambarnya uh, lumayan fresh dan saya coba juga audionya cuy. Seperti biasa saya selalu cakap, saya mementingkan sangat namanya audio. Saya dengar audionya bagus, langsung saya download cuy. Oke, okay, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke okay, cuy, videonya udah siap. Uh, saya minta pendapat korang. korang. Korang bisa komentar di bawah, apakah saya harus membuat video ceramah Ustadz ini full atau saya bagi dua cuy? Kasihan, ada teman-teman yang gak bisa nonton full juga gitu cuy ya. Kasihan juga gitu ya. Jadi saya di sini ingin membagi dua video ini cuy ya. Jadi kalau korang bisa, korang bisa kasih masukan lah cuy ya, yang mana yang lebih korang nyaman gitu ya, yang mana... Yang menurut kurang itu lebih tak boring gitu ya Karena kalau kita mendengarkan selalu ceramah Ustadz itu pasti banyak sama Cuman perbedaannya karena Ustadz membawakannya itu dengan sedikit berbeda gitu ya Dengan ekspresi yang berbeda gitu ya Oke langsung aja Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy Tiga Dua Satu Coba-coba Oke okay. Auzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Subhanakallahil 'aliim in Ini ada perusahaan ini cuy. Kayaknya di sebuah perusahaan ini cuy. Miros, Miros. Nama perusahaannya Miros ini cuy. Lam ma'allam ta innaka antal 'aliimul hakiim. Rabbi syrah sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur ke Allah Subhanahu taala segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad salam alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuhan Fungsi acara kepada kepada para pemimpin-pimpinan Myros. Ya para tuan pegawai-pegawai ya. Pegawai kanan dan Myros Myros. Khususnya tuan dan puan-puan mati Allah sekalian sebab saya tak ada salutasi kan ni saya belasar hmm. je lah sepontan je belasar main belasar saya um, tuan-tuan dan tuan, tuan, puan-puan Alhamdulillah syukur sangat-sangat saya pun tak sangka pagi ni kita dapat bertemu ha, dengan tahap uh, mengejar masa berbezanya Syamsul debat ni dengan percamah yang lain adalah satu hamba Allah percamah ni dia ajak saya percamah sama dengan dia, kita compare berdua so saya pun susun lah jadual seperti mana dia susun jadual saya So, waktu itu di Melaka, pagi kulah subuh, kulah duha, kemudian petang aku tiga, kemudian malam satu, pergi ceramah kan. Dia marah saya. Kau ingat aku cangkau, dia. dia marah saya. Sebab saya memang hari-hari tiga ceramah tak ya, kuat. Ya, ni ini langsung Ustaz cakap, ya. Waktu berjumpa kemarin, Ustaz cakap, saya tu dalam satu hari, Andi, saya tu dalam satu hari, tiga kali ceramah. Jadi wajarlah, ya. Semua apa yang Ustaz ceramahkan itu hampir sama kena permintaan juga gitu cuy. Ustaz apa Ustaz Zakap itu banyak yang memperminta apa permintaan yang video apa namanya ceramah yang itu diulang lagi gitu ya. Setiap hari. Bayangkan itu. Dan, itu dalam um, satu hari tiga kali. Kau tengoklah dekat iPad saya ni memang tidur pun banyak tidur dalam kereta. Hmm. Tahu-tahu <laughs> mana? Oh, jangan tahu mana. Kan. Jadi saya semalam bayangkan dua hari lepas saya memang ceramah di mana dua hari lepas eh? Uh, pagi di uh, di Melaka AKL petang Melaka malam Melaka kemudian saya terus gerak pagi semalam pagi semalam saya di Tanya Malim Tanya Malim semalam di Georgetown dengan satu department dengan, apa satu kementerian dengan you all Suranjari Pelabuhan, Pelabuhan Pulau Pinang SPPP malam tadi di Balik Pulau di College Vocational Balik Pulau pagi ni bersama dengan Rasmo dan uh, lepas Jumaat ni saya kena pergi Sarawak. Saya tak dapat makan tengah hari. Saya declare ni tak dapat makan tengah hari bersama. Tapi boleh bergambar. <laughs> Kalau gambar Entah, boleh. Kan, kan? <laughs> nah, <kena>. nah. Jadi <laughs> jadi ini, sebab saya kena aja. naik flight untuk ceramah di Sarawak pula. Dalam 5 hari kat sana. Pun oh, pun ini, itu pun padat tu. Oh. Ini ustaz sebelum ini ya eh, sebelum ke Sarawak apa? Sarawak ini, Sarawak, cuy. Karena Sempat ustaz saya enggak tahu ada di mana itu kemarin. Waktu ke Malaysia, ustaz ajak ya, ke Sarawak juga. Oh ini. Sebelum ada yang empat ya? satu hari. Subuh, duha, petang. Kan. Saya, saya kena cover kampung yang sebelum masuk lagi. Posisinya ini saya Dan ada di saya Malaysia. Saya lagi dahsyat juga. pada Ali kan? <laughs> Tapi Alhamdulillah lah. Saya kesianlah tengok beberapa orang hari-hari ini. -hari yang kemurungan sebab nama tak ada. Jadi, <laughs> <laughs> Tak, saya, saya nak bagi tuan-tuan Bukan apa, bukan saya nak cakap apa, bukan kita cerita kempen apa Itulah dunia tuan-tuan Dunia, Nabi pernah sebut dah Dunia Nabi sebut Akan tiba masanya nanti uh, Umat Islam Dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia Seolah-olah ingin menjamah hidangan hmm. Dia kata Kenapa pula kata kata sahabat ni dan, dan, Kenapa pula Rasulullah Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai Bahkan umat Islam begitu ramai sekali bilangannya Tapi kita ubah umpama buih di lautan Tak kuat, tak kukuh Dan dicabut perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam Langsung tak takut, tak peduli, tak respek orang Islam ni Kenapa? Kerana pada ketika itu Umat Islam dilanda penyakit wahan penyakit, penyakit wahan tu apa? Penyakit wahan ni tu adalah Cinta dunia dan takut mati So kalau cinta. kita bergaduh dekat pejabat ni hmm, Soal kena ikan pangkat Bergaduh soal anugerah Anugerahimat cemerlang, Bergaduh soal uh, Bos lebihkan orang ni Untuk pergi khusus yang jauh-jauh Bos lebihkan orang ni Kalau untuk dapat merit tertentu So apa beza kita dengan orang yang gila dunia ni Itu sebabnya kita kena Balik pada basic balik Kebanyakan kita yang muda-muda ni Yang kerja ni dulu Waktu minta kerja Aku dapat kerja ni jadilah weh Tapi siapa apa dah tapi bila dah dapat kerja macam-macam nak -macam kau fikir, kau nak naik bangkan, kau nak itu, kau nak ni. Tak, salah. Tapi jangan jadi dengan sebagai satu asas untuk menyebabkan kita hilang semangat nak bekerja. Itu nah, faham. Itu sebab orang tu tadi tu gila dunia. Tak cukup batuk lagi banyak pada bercakap, sibuk dan tanding lagi. Tak cukup fikir. Orang cuma suka dengan daya lagi puluh otak dia. Sudah-sudahlah kan Itu sebabnya kita respect macam di Amerika Syarikat Di Indonesia pun Saya baru ni berbalik pada Jakarta Saya cermah di Perintah Malaysia kan? di Jakarta Tengah Ustaz, bulu saya. ni semua semuanya jalan ni Ada kempen-kempen ni Rupanya Masing-masing sibuk nak naikkan calon presiden masing-masing Rupanya Jokowi dah habis term Jadi cukup lah Kita kena buat macam tu Kalau kita buat Kena-kena buat sistem tu Pemimpin tu berpenggal kan? Tak payah Dua ke dua penggal cukup Paling lama dua penggal Barulah dia tu tak ada panjang nak cerita-cerita Ha ni last term ni Pandir orang lain dah pula So dia baru dah dia asah Pemimpin-pemimpin baru Masih lagi boleh Boleh <laughs> lagi Mampus nak pembina yang bolehnya lagi <laughs> Macam kita bekerja lah Macam kita bekerja kan Kita dah tahu kalau umur mahu 55 Dah boleh start pencen lah Mana orang yang dia tengok service dia Kalau dah, dah, dah sampai 22 tahun Ada kata aku nak pencen awal lah Boleh dah Pension, dia nah, mula pension. fikir lah sebab pension, apa kita pension. sedar hidup kita ni sementara ada banyak lagi benda kita nak kita nak capai Steve Jobs kan Steve Jobs Steve Jobs yang kita tahu kan mendiang Steve Jobs tu dia perkenalkan Apple kemudian dia Pixar oh, yeah, kan Steve dia Job. buat Toy Story apa oh, semua dan no no, sebagainya kan. Job, yeah. dia kenalkan handphone iPhone semua kan masa tu kan dia waktu dia disahkan kanser ada pernah satu ketika doktor sahkan dia tinggal 6 bulan lagi nak hidup tapi oh, apa di dia penis, buat dah di tinggal enam bulan tu dia tinggalkan kerja dia sekejap dia bawa family dia pergi berjalan dia pergi bercuti dia pergi makan dia happy dia buat banyak jumping semua buat dia kata kenapa aku tak buat ni daripada dulu lagi dia kata betul betul cer happy dengan family kenapa tak buat macam ni kenapa dah sekarang dah aku dah suntuk masa ni baru aku nak buat then tiba-tiba miraculously oh, dalam bahasa Melayu Jawa dia sebut unsangkerbel <laughs> Tiba-tiba, doktor sahkan penyakit kanser dia gone. Tak ada. Uish, ini. Bila tak ada masa tu dia kerja balik semua. Dan kemudian, cuma bezanya penyakit kanser ni, jahatnya penyakit kanser ni, dia boleh pulang datang balik. Oh. Dan boleh datang kali kedua, kali ni Steve Job kalah. Dia tak boleh nak. Akhirnya dia meninggal dunia. Kan? So, keadaan keadaannya. Nak beritahu. Tengok-tengok begini. Setahu saya, kanser itu, kalau dah, apa namanya, sudah kena sama kita itu, sudah tidak ada, Gak ada enggak ada obatnya gitu ya. Tapi ternyata bisa hilang juga ya. Tergantung cara kita menyemangati diri gitu. Hidup kita ini sementara sifatnya. Dunia sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia, semuanya sementara. Betul sementara. ada satu lah saya ambil keputusan saya pencen dulu. Saya dulu bekerja, saya pengarah Ronal Legal Advisor. Nomor satu dalam pejabat bertabik ini. Untuk saya ada 80 orang kuasa bos saya. Saya ada sepuluh orang bantuan tatbik Saya ada sepuluh orang belief. Ada dua PA Seorang Melayu, seorang India Shima dengan Yogesh. Dua PA saya Bila, bila pagi, orang masuk pejabat ya. tu Paham, semua bos. Bila masuk, nampak pejabat Dua-dua, PA saya masuk Dia brief lah Hari ni meeting apa Kasi so, apa, yang ni nak minta sign yang ni apa, Semua, apa-apa-apa Okey Meeting yang saya pergi ni Meeting ku apa? Kutus 9 Okey dapat tu, siapa pergi? Saya pergi ha, Bos kena pergi lah Sebab yang ni, ni, ni, ni bos, bos besar datang Okey Semua Sampai dengan satu tahap Bila saya nak berhenti Saya terfikir Kenapa tau Ini kalau aku berhenti ni kan Habislah kestimewaan aku ni Aku dah ada ni Aku dah ada tu Dah ada ni hmm. kan Tapi sampai satu tahap Saya fikir Scik. Saya dalam satu perkara Saya ada satu cita-cita Saya nak buat company sendiri Kemudian saya nak gaji gajikan orang Kampung saya Siapa yang saya boleh tolong Selara-sara boleh tolong Saya nak tolong Cata -cata Saya ada satu cita Bila saya nak berhenti Satu soalan Pak Ngah saya tanya Kau sebelum kau nak berhenti Sebelum kau nak berkat konsultan apa, Kaki kau sebelah Dah dekat luar ke belum Dia tanya kaki sebelah dah dekat luar aku belum soalan ni. maknanya saya kena prepare dulu bukan main berhenti saja kena siapkan kaki kat sebelah dah ready kat luar boleh tarik kaki sebelah oh, lagi Oh maksudnya okay, seperti itu ya Oh dulu-dulu banyak berkias fansuri kan kata-kata dia -kata macam tu jadi apa saya buat maknanya tu saya ambil cuti tambah gaji ambil cuti tambah gaji isu kita sama masa, -masa kerja tu sama naik pangkat orang ni naik grade orang ni tapi sama masa grade kita naik juga <laughs> sama masa pangkat kita naik juga kalau khusus pergi ke Genting Pergi ke Cameron Highland Sabah, Sarawak Hantar orang ni <laughs> Kalau khusus Bangian hantar kita nah, Contoh macam tu lah Contoh lah contoh Kan si bos ni pun Yang bos ni pun tak tahu Tak apa dia buta ke tak nampak Ke siap orang tu yang dia hantar Contoh lah tak Bukan Bukan bos tu buta Tapi bos ni manusia Bos ni manusia Percaya tak Saya cakap Satu pengajaran Saya tak pernah marah bos ni Saya cakap tak apa satu benda Kebergantungan kita Pada manusia Kita akan kecewa Betul Minta-minta lah Bos nampak kerja aku hmm. Minta lah Bos ni dapat bagi Salah Minta-minta lah Allah Izinkan aku ni Kerja aku ni jadi baik boleh jadi ada orang Dan dapat membantu Organisasi aku ni Itu je sebenarnya Saya pun ambil cuti teman gaji Selama setahun Tak sampai setahun Bos maklir Sembilan bulan bos makil. Eh balik lah Banyak kerja tak boleh lah Kau, -kau, Kau tak ada susah ada. Masuk kerja Saya penekkan cuti saya Sembilan je, Masuk kerja balik masuk kerja dah tak sama. Bab masa tu saya dah jadi samsurbat. Wahal no. dulu orang yang sama meeting dengan saya tu. Kali ni di meeting di bu saya siapa? Dulu. Dulu meeting orang yang sama. Kita pernah bercakap, eh, kita yeah. pernah duduk macam ni sekali. Yeah. Tapi bila lepas saya balik pada cuti, saya duduk balik kat meja, tu dah sebagai eh. samsurbat ke. Ya <laughs> kat situ tulis Syamsul Amri bin Haji Ismail, pengarah undang undang. Dia tulis tu. Legal advisor. Kat so, maaf, tulis. Jadi dong, no, macam tahu suruh wah selama main kau meeting dengan aku tu gak. Membezakan macam dulu saya lalu sini mana orang peduli apa. Ya ya ya. kita di saya keluar daripada hotel. Saya tak nak ceritalah hotel mana. Malu nak sebut. <laughs> Bergelaga ngini nak gibil ai. <laughs> Pukul 2. Pukul 2 pagi. Pukul 2 setengah pagi, 3 pagi sampai hotel. Gila betul. Lepas tu bangun pagi nak cari sarapan. Sebelah tu dah sarapan. Tiga tempat minum pagi ni. Mula aku masuk tak ada orang. Mereka, saya tak ada gambar. Saya hibat lagi. Kedua pakai tiga. Sampai lah, last patinnya. Ana patin ni. Ana patin. Tadi tak ada orang. Bila duduk penuh. Habis hey, hey, <San -tia> gambar. Dia ke jangan seorang je mula ambil gambar. Habislah semua orang. Ha, ah, itulah dia. Jadi, bila saya balik semula bekerja. Saya beritahu keadaan dia dah. Dah jadi lain. Saya pagi kerja. Pukul 5, punch card. Terus... Encik Amah. Hari-hari macam tu. Sabtu Ahad, langsung tak ada ke rumah. Encik juga. Sampai kadang-kadang ketiga-tiga, kalau ada hari biasa, kena camah dekat Penang, Tengah Nur jauh, ya. saya kena ambil cuti. Bos memang pergi. Pergilah. Sampai satu tahap. Saya tak tahu mana satu part time. <laughs> Sudah lupa ingat. Jadi pengarah part time kan gila tu. Jadi, demi untuk keberkatan rezeki, saya kena decide. Saya tak boleh tamak ambil betul, dulu. Betul, betul. Saya ambil keputusan. Harus ambil keputusan. Saya keputusan. pilihan. Option sign. Itu oh, lebih baik. Ini keranya ni. Dan bila bersara, seminggu bangang kat rumah. <laughs> bangang. <laughs> Dah biasa pergi-pagi kerja cekat. Yeah, yeah. Iya, iya. Tiba-tiba tak kerja cekat kan? Beradaptasi. Dia rasa lain tau. Nak adaptasi. kawan minum ya. ke kawan kerja. Ya, yeah, beradaptasi. Oh kan? Nak pergi meraihkan kekayaan dapat duit separa gratuity yang ada. Oh, <laughs> kan? oh kan. Macamlah kaya sangat kan? Ha, macam tu kan. Tapi... Sudahnya rupanya seminggu je keadaan tu Tak sampai seminggu pun Lepas tu saya dah sibuk Sampailah ke hari ni Tapi pada saya satu je Kita dalam hidup kita ni jangan mengungut Sebab ya. kita gemar mengungut tu Sebenarnya kerajaan ni gemar mengungut Kerja pembadanan ke agensi kerajaan ke Tak kisahlah kita gemar mengungut Bagi menghargai jasa penyawat awam Dalam penyawat belanjawan tu Maka ni diumumkan setiap kewangan sebanyak RM700 ringgit. Sama banget dia. Kau tengok lah kan. Macam ni lebih kurang kan. Bagi mahagai jasa penyewat awam. Kata <tuk> kan. So orang tu putupuk tau tau tau tau tau tau tau. Kau bangang semua tu. Dalam parlimen tu. Kau ingat banyak sangat tujuh ratus kau bagi kat penyewat awam ni? Kan. <tuk> Cuba kalau kau orang penyayang laun dapat tujuh ratus. Cuba cakap sikit. Kau naik kereta rasmi semua minyak kau semua free. Kau beli klaim. Kau pakai kereta rasmi kerajaan semua free. Bertantang-bertantang kau boleh tepuk tangan orang dapat tujuh ratus. Paling kurang setengah bulan gaji pernah bagi. Paling kurang. Zaman Paklah, Badawi, marin, setengah bulan gaji paling teruk. Sebelum tu, satu bulan setengah. Begini cuy, kalau saya mendapatkan bos yang karakternya tu seperti ustaz mungkin saya segan cuy. Dengar ustaz. Macam ini saja tu kayak apa ya? Kayak kaya segan aja gitu ya sama ustaz ya. Kayak calon-calon pemimpin yang keras gitu ya. Sekarang nak dapat satu belas setengah agensi buah kerajaan negeri boleh dapat. Hmm. Samsul buat boleh cakap kau diam dengar aje. <laughs> Paling tidak tidaklah lepas ini dia tak bagi jangan sebut Samsul buat gila. <laughs> Kenapa kau boleh cakap sebab parlimen dah bubar, biar menteri itu fikir sikit. Uh, keras. 800 500 nak ambil hati, 700. Kau ingat 200 gulu-gulu apa? Tapi walaupun 700. Ha kan? Ada tiga respon kakitangan kerajaan. Kan. Yang pertama, baik takyah. Baik. Apa baik takyah apa? Yang pertama, baik takyah. Apa tu cuy? Ini kok kalimat ini pernah saya dengar tapi saya baik baik takyah. Baik, tidak usah gitu ya. Mungkin begitu ya. Baik tak ya? Tak payah gitu ya. Baik tak payah. Kalau saya salah tolong dibenarkan cuy. Kalau saya sering sering saya dengar kalimat itu, cuy. Respon yang kedua. Okay lah, daripada dulu 500 naik 200 sikitlah okay tu. Yang seorang tu berlari ke Manchester TM cocok, belum lagi. Tak ada, memang belum lagi. Baru umum. Banget. Sebab Sebab apa Sedihnya Kenapa dia pergi cucuk tu Sebab dia dah seminggu Janji dengan anak Dia nak tukar kasut anak oh. Dia yang ni Bila janji dah Nak bawa family Dia makan Makan kat luar Tapi inilah duit ni Dia ingat Nak bawa family Makan kat kena Tomium Kat tujuan tu Plot twist Besar makna Bagi sesetengah orang Tu sebabnya Sampai masanya kita semua kena fikir Dia satu perasaan yang kena ada Pada semua pemimpin ke masyarakat ke Dia kena ada satu perasaan dia sebut sebagai Empathy Empathy ni kau rasa apa yang orang lain rasa Itu empathy Simpati ni kau kesiatnya je Tapi ni dia rasa betul Macam orang kan Suami dia kawin satu lagi Hanya orang yang ada suami Ada madu je Faham perasaan perempuan tu Yang lain tu hanya kesiatnya je Betul-betul sekali Faham tak? Itu empati tak nak bagi faham tak, Kau cepat sikit faham ha, Dia punya tu Saya faham perasaan Faham perasaan awak tu Saya pun sama, sama. Ya, Soalnya saya faham Kau tak faham Kau lelaki kau hanya dengan kau saja Jangan kau berlakon faham Itu memerlukan empathy. Kan? Aku ni dah beberapa tahun kerja sini tak naik pangkat Kau tahu tak? Dia ya. kata Ha, aku faham Mana kau faham Kau tetek tahu naik Aku ni tak naik Macam mana kau kata kau faham aku, ya. aku bersimpati Baru betul lah ayat dia Tapi empathy ya, dia dah rasa, bersimpati, apa bersimpati. rasa. Ya, bersimpati. Ha, Tapi mana nak ajar kita sebenarnya Setting kita kena perbetulkan Itu sebabnya kalau kita tengok Dalam peristiwa hijrah Nabi kan? Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah Satu benda hadis yang paling penting Nabi kata tentang Inna'a'malu bin niyat Cah satu amal pekerjaan bermula dengan ya. Kalau kita beli handphone. Beli handphone baru. Buka aja daripada kotak. Dah siap dah screen protector. Sebelum kau cakap aku cakap dulu. Dah siap screen protector, dah siap semua, dah charge semua. Kau bila kau on, benda pertama yang kau akan setting, kau kau usik apa dia? Apa ya? Tunggu tunggu tunggu tunggu tunggu. tunggu. Yang kita setting pertama, tunggu saya akan mengembalikan kepada diri saya sendiri, cuy. Yang biasanya saya otak-atik pertama itu... Apanya ya? kayak aplikasi, download aplikasi. Kalau saya sih ya. Download aplikasi, game apa semua... Tentang YouTube gitu, pokoknya semua yang berbau aplikasi yang saya butuhkan gitu ya. Benda pertama kita kaunsek apa dia? On, Kan aku dah cakap Dia semua on telefon Aku dah cakap tadi dah on semua <laughs> Aku dah cover set-set benda tu So benda pertama yang kau-kau usik adalah Setting Bukan kamera Aku heran jantan jauh kamera ni <laughs> Oh ya ya yeah, yeah. Maksud tu saya tu Memang yang Apa Pertama awal-awal banget Tiba-tiba mau cek Uh, phone gitu ya, mau check phone pasti di settingnya dulu gitu ya sebenarnya untuk maklumat semua, saya bukannya live hari-hari dengan tiktok, baru-baru ni je tiktok, selama ni saya facebook live, so boleh tengok kat facebook Syamsul Abi Ismail Official nah, ini that's why, okay. boleh tengok komen-komen banyak, dia ada facebook dan dia je juga tiktok dan kemudian, satu lagi record, sebab dalam dia akan edit elok, -elok cantik untuk masuk dah youtube pula itu dia sebenarnya so, ada orang cakap Andy ETK yang Indonesia Tidak, tu, yang react tu, dia ingat yang pagi petang malam tu dah record saya siap, tinggal belas dekat dalam TikTok, tak. Memang, saya memanglah, ya kau Ustaz tu. Terkejut je. Dia. dia ada dekat Malaysia sekarang ni, tengah round, road tour. Wah, oh, gembira. Gembira banget gue, Cik. Ustaz sebut Cepat. Gue ulang satu kali lagi, Cik. Tiba-tiba je Ustaz sebetulnya. Andy ETK yang Indonesia, tu, itu dia sebenarnya. So, ada orang cakap Andy TK yang Indonesia tu yeah. Yang react tu Dia ingat Yang pagi putar malam tu Dah record saya siap Tinggal belas dekat dalam TikTok Tak Memang Saya memanglah. Ya kau ustaz Terkejut dia eh? Dia ada dekat Malaysia sekarang Tengah round Road tu. Itu Sama saya saya dekat uh, Jakarta Dia datang Ziarah saya dekat hotel Boleh tengok video dia Dua hari perjalanan dia Daripada Sulawesi Nak sampai ke Jakarta Rumah dia jauh Macam naik motor, tumpang mas darah tu tidur satu malam, naik bas, NDTK. Punya minat minatnya, saya pun terkejut. Kau betul-betul faham ke? Kau tanya dia, betul lah. Kau punya banyak orang Malaysia bantu dia. Bantu dia bila macam dia, contohnya macam persatuan, apa, kesatuan wanita dekat tempat kerja dia kan puspanita. Dia tanya puspanita tu, apa ya? Dia kata, jadi lah orang yang jawab kat bawah tu. Tunggu Cik, kau terharu aja gitu Cik. Gua sumpah. Gua terharu aja ya selain dari Pak Kony. Ustad menyelipkan nama nama saya di ceramah tugas. Gua terharu banget sumpah. Oh, difikir saya, saya kan, saya ini siapa gitu cuy ya. Ustad menghargai saya banget gitu ya. Sumpah, sumpah cuy. Uh, Kita skip aja dulu ini cuy. Ya. Uh, ini kali pertama. Ini kali pertama saya tengok video start dengan uh, apa namanya? Terharu seperti ini cuy. Ya, saya bukan bukan ini saya terharu aja cuy. Eh, uh, apa ya? Saya selama ada di Indonesia, selama ada di Indonesia dengan uh, apa namanya uh, memasuki dunia YouTube ini, gitu ya, nggak ada, nggak ada orang yang menyebutkan nama saya itu, misalnya orang-orang-orang-orang yang memang terkenal kayak Ustadz uh, yang bisa menyelipkan nama saya dalam suatu, <laughs> aduh, <gila. laughs> aduh, terima kasih banget Ustad, terima kasih banyak, aduh enggak tahu ada yang eh, kenal saya ke di dalam ruangan ini yang tempat Ustadz itu bodoh amat lah ya saya nggak jadi masalah gitu ya. yang pastinya Ustadz apa ya benar-benar apa namanya menganggap saya itu benar-benar apa ya ada gitu ya ada bukan sekedar ini fans biasa aja sudah sudah begitu tapi Ustadz dia slipkan nama saya cuy gila saya di sini posisi memang ada di Malaysia cuy Lepas tu, saya kata SKM Sekolah kekurangan murid ada yang explain Memang banyak sekolah di Malaysia yang sekolahnya banyak Lepas tu macam, tapi studentnya tak ada Macam baru ni sebegi lipis Bayangkan, daripada sejajah 1, sejajah 6 Tak sampai 20 orang Haa, cikgu 18, ramai lah cikgu lagi Bayangkan, berebut ni Anak bayi aku, berebut lah Tak, memang sebab banyak Kita terlampau banyak sekolah, kita tak sedar Sampai satu tahap, bila generasi itu berkembang Naik-naik-naik-naik, naik, naik, naik, naik, naik. Kadang, kadang anak dah tak Sekolah lah, macam tu So dah tak ada budak dah. Tu sebabnya jangan minta Cukup-cukup sukullah Kita ni melampau, manjakan sangat. Betul cakap, kadang otak tak boleh jalan pemimpin kita ni kadang. Semua bagi, bagi bagi sekolah, bagi sekolah, bagi sekolah. Kita dulu belajar naik bas sekolah. Belajar naik bas, tekan loceng berapa minit sebelum sampai. Kan, oh, sini boleh tekan ting, mah biasa tu apa, bajet tu ngangam dekat simpang kita nak turun tu. Kalau cepat sangat tekan kan lama depan sangat. Ah betul tak? Kita dulu belajar macam tu. Budak sekarang mana tahu. Ah, Masuk dah bayar siap-siap Kita dulu saya tiket Berapa sen, berapa sen, berapa sen Beli banyak nak nak pergi Pergi bandar apa-apa nak bayar Budak sekarang tak rasa benda tu saya juga tak rasa Benda itu Kita dulu pernah tengok nenek tu kan Sampai ke apa Turun kat kolopilah tak ada. Kenapa Wan? Kenapa isipah Wan? Wan sebelum menik tanggung Tadi Wan buka sini Wan letak tu Jadi dia biasa naik tangga rumah Dia buka sipah Jadi dia ingat tangga bus tu Dia tangga sipah Dia ingat ada Sipah tu dah takde Takde menutublakuh, nah, budak sekarang tak paham gitu tuh. Sepupu saya juga, cuy, karena lama di kampung, dia juga pernah melakukan hal itu. Dia pertama kali dibawa ke kota di Makassar, dan sebelum dia masuk ke minimarket, ya minimarket, dia buka selipar di situ, cuy. Di pintu, kalau kita masuk, selamat, selamat datang, macam tuh, dia buka selipar. dia buka selipar di situ, cuy. Jadi apa yang dicakapkan ustaz itu memang pernah berlaku. Nah itu sebabnya saya kata masa berubah, masa berubah. Itu sebab kata kan, sekolah mungkin banyak apa semua so Andy tu cerita tu Andy, Andy jumpa saya banyaklah dia belajar dan kesian berbaru ni kalau baca ada insiden dia dekat stadium stadium di Johor. Dia cara dilayan oleh, oleh pihak keselamatan dekat sana memang agak-agak inilah agak rultlah. Agak agak agak biadablah kan, jadi benda tu ramailah orang Malaysia yang komen minta maaf dekat dia dan dia pun minta maaf juga, adalah cerita tu nanti tengoklah sendiri saya pun tak faham apa hal dia bergaduh tu saya dengar pasal Vickery tu, pasal ada powerbank dia empat orang, empat orang yang react tu sama dengan dia, around satu Malaysia dia nak jumpa Pak Cody sangat, dia nak jumpa sangat beberapa orang, ha, itu sempatlah jumpa saya jumpa saya, jumpa saya jumpa Surah Rao jumpa Ajak, masa mula-mula forum malam tu dia dapat tengok live lah, betul-betul macam mana saya cik ramah, tuan dia so balik-balik cerita kita tadi So, simple dia. Perbetulkan setting. Setting. Masa tu lah termasuk lah. Volume nak volume tinggi mana. Lepas tu screen dia nak terang mana. Brightness macam mana. Kemudian kalau isteri telefon. Kalau suami telefon. Happy. teng teng Lagu-lagu cinta tu. Suami telefon. Kalau isteri telefon. Bunyi rimau. Terbunyi telefon. Dia buat setting tu lah. Dia perbetulkan setting tu. Dan setting ni adalah. Saya nak tanya. Setting ni adakah kita usai hari-hari? Tak. Hari pertama je. Tapi... Kalau lepas 3 bulan, 4 bulan, tiba-tiba kita tengok skrin tiba-tiba kabur. Biasanya kita buat terang. Orang lelaki dia gemar terang-terang. Orang perempuan ni gemar pakai privacy punya tu, kan? Oh, kan. Yeah. Orang lelaki dia selagi-selagi terang. Bagus. Oh, orang lelaki, kan? kan? Jadi, saya nak tanya. Kalau tiba-tiba lah, lepas 3 bulan, eh, usah nak ke ni. Apa kita buat? Kita akan usik yeah, setting usik, balik. Usik Perbetulkan something. balik. Balik-balik yeah. pada basic yang kita nak. Macam tu juga lah kerja kita kalau kita rasa kita tersasar, kita ter, terlari niat kita daripada niat yang sepatutnya, maka baliklah pada basic. Kerja kerana nak mencari rezeki yang halal kerana Allah. Simple. Sesimple itu saja. Kerja ni semua merupakan satu ibadah. Pernah pencamah datang sini bekerja sebagai satu ibadah. Kau tak tanya pun aku tahu. Pernah ada pencamah cerita tajuk tu kat sini. So hari ni kau nak nampak lain sikit ke cakaplah. Berintegriti, bekerja dengan integriti dengan amanahan. kan? Ha, kau nak kait yang biasa dia lain sikit ha, Tak lama besok, tahun depan kau panggil Amana? amanah, integriti Amanah Agak macam tu Kau pusing situ aja kan? Tahu kan? Ha. So, tu kira okay, okey lah tu Daripada saya camah kat satu tempat tu Kalau aku tahu, tajuk macam tu Lepas tu nak buat apa? Kati? Pada pandai lah macam mana? Pelotak kau tajuk macam tu Kau at least bagilah setting apa -apa, nak apa kan? Okey, jadi setting kita kita perbetulkan niat kita kita kena perbetulkan bekerja sebagai satu ibadah ni simple je benda baik diizinkan oleh Allah niatkan kepada Allah dapat pahala ibadah benda baik diizinkan oleh Allah niatkan kepada Allah dapat pahala ibadah so bayangkanlah ada orang dah pencen dia baru sedar selama dia kerja dia terupa untuk niatkan kepada Allah dia kerjalah benda baik dah cara dia buat tu elok dah tapi dia terupa niatkan kepada Allah betapa ruginya dia selama 30 oh, tahun betul. dia kerja dia terupa niatkan kepada Allah so niatkanlah kerana Allah dan jangan sekali-kali kita sebut lagi Ayat dekat mulut kita hmm, Aku kalau macam ni memang tak ada rezeki aku Bila naik pangkat je orang lain dapat hmm, Memang aku rezeki aku tak ada je lah Dia ya. punya hampa tu Ayat yang dia keluarkan Aku memang tak ada rezeki Dia kata Jangan sebut macam tu Sepuluh benda yang kita nak Allah dah bagi tujuh Kita petikaikan tiga yang kita tak dapat Banyak lagi benda yang kita nak sebenarnya Contoh hari ni Siapa sangka You dapat tengok samserbat depan-depan. <laughs> contoh lah, <laughs> contoh. Siapa nampak jumpa. Uh, Mirror House ni kan. <laughs> ya. Dapan, Mirror dapat, Kan, dapat gak, kita selama Tadi Ustaz, uh, ini tengah menyebut Mi Mirrors House ini, uh, perusahaan apa ya? Saya tadi fikir ini kayak perusahaan apa namanya? Smartphone cuy Tapi ternyata bukan ya Saya lalu je dekat hari ni Pergi kalau hari Ciamah Putrajaya Akan malam sini Ikut lekas kan lalu kan So hari ni dapat Singgah Dapat ciamah dengan you all Lepas ni cakap oh, Pernah ciamah sini ni Dah tak larat nak tunjuk lah Sini dah sini dah sini <laughs> Lepas ni nak tunjuk Ha ah, ini je belum Ha <laughs> kena tunjuk contoh Tak Berhenti sering tak rezeki, banget ya? tu, kan? Malahan ada orang yang ambil cuti hari ni Dia tak perasan hari ini dia cikamah, ni ada ciamah ni Dia akan menyesal gila <laughs> Sebab kawan-kawan dia share lah gambar yang tadi pun kena masuk gambar kan. Aku tahu kena masuk dah waktu aku berdiri tadi kau dah ambil gambar. <laughs> Yang guna <nampak> buat komen ada <laughs> hmm. Alhamdulillah dapat tengok Samsung debat depan-depan. Hmm. Dia lepas tu dia suka dia bahagia boleh tengok komen tu. Dia bahagia tengok komen tu. Untunglah dia. <laughs> <laughs> tu. Wah tu. Yang seorang kenapa datang aku cuti kau datang dari seorang tulang, kan? tu lah kan? Betul, rezeki tak. Sebenarnya tu satu rezeki. Ada orang tulis apa tu? Aku yang satu negeri dengan dia pun tak pernah jumpa dia lagi. Ya, betul. tahun dah nak betul. jumpa dia, kata tak Terdapat jumpa dia, kata Banyak banget yang komen seperti itu, cik. Di berapa video, saya selalu baca komentar korang. Dan saya selalu mendapatkan banyak seperti itu, cik. Waktu saya jumpa dengan Ustaz. Saya pun ada di negeri tu tak pernah pun jumpa dengan Ustaz, kata ya. Dan saya cuma bisa menjawab itu, karena memang saya sudah berniat dari dulu bagaimana caranya pun harus jumpa dengan Ustaz. Benar yang dijaga Ustaz ya, niat. Dia kata, apa macam mana? Rezeki you all dapat jumpa. Itu adalah niat contoh. Saya dah rasa muakna tak ada lah, tu. Biasa orang nak bergambar-gambar boleh boleh? Ambil lah, ambil lah. Ambil lah. Yang kelakar tu makcik tua, saya pergi kat satu masjid kat Kelantan, saya tak nasbuk lah macam mana. Macam, ambil gambar boleh? Ambil gambar boleh? Boleh. Dia pada dalam terlegong, saya macam ni jenia. Ya? Dia mana terlegong? Minilah, orang tua ni lilit. Ugh, tak padangan kan tua? <laughs> Minilah, tepukan. Ugh, aku tepukannya kan? Tak, tak orang gambar nak cakap. Nanti ya, Zah lah macam macam lah masing macam lah tu kan. Cuba di dunia, di dunia tak bersepadan. Dia dapat ilmu cerita-cerita <laughs> lain kan Den, dengarkanlah tu Den, lah lagu dipilih siko bagi dua siko bagi dua macam-macam nah sebenarnya balik boleh setting kita balik kerja kerana Allah so kita kena pi Tuhan bagi kita macam-macam namanya Tuhan mungkin tak bagi kita nak makan tapi Tuhan bagi benda lain so hidup kita percaya cakap saya bekerja dengan Miros bekerja dengan Miros, miros jangan kita wo pun saya sebut bekerja dengan Miros Miros, miros. you tak akan kaya <laughs> takut takutin sudah tengok respon kecewa. Madia yang kecewa dalam hati. Ia lah, kau pun tak jelas sebut, bertahun-tahun. Tak bukan sebab itu. Sebab saya sebut ni kerana kaya itu sendiri subjektif. Nah, ini kalimat harus dengar tak layak untuk kita jadikan sebagai kayu ukur dalam kehidupan kita. Kalau kita tak angka ukur kehidupan kita, maka takkan jelas sampai bila-bila kaya tu sendiri tak tahu berapa, berapa baru kaya orang tu dah berjuta-juta dalam bank kerja teruk sampai tengah malam tak balik rumah kita ni yang gaji tak berapa sangat ni, taklah sampai juta-juta ni puluh ribu pun tak sampai, belah ribu pun tak sampai hmm? kita balik rumah okey petang boleh pergi bersama malam malam boleh makan sama, malam ni nak makan kat mana eh? dah fikir dah ini Jumaat malam ni nak makan kat mana, fikir pergi pasar malam ni yang paling best. Ada pasar malam favorite keluarga kita kat mana? Kan, bawa anak pergi sebab bapak nampak hebat dekat pasar malam. Ngapalah, ambil bapak. Pasar malam bolehlah cuba pasar raya dah meninggal bapak. Ya, ni betul kan realiti. Orang tu tak faham, orang kaya ni tak faham nikmat pergi pasar malam. Iya. Saya sendiri pun anak saya sebut dah lama tak pergi pasar malam ah. Sebut. Tiga dialogue anak saya sebut Salah satunya itulah Pertama dia sebut Tak best Dah lama Abah tak hantar ke sekolah Lepin. Itu sebab bila saya ada peluang Kalau pagi tu Saya lambat sikit siapa saya kalau boleh pergi hantar Boleh pergi hantar anak ke sekolah Mas, Dah lama Abah tak buat pergi Pasal malam Mustahak pasal malam kat Mas, dia pilih, malam. Kan? Sebenarnya kita tahu Yang hasutnya Mak dia tu <laughs> Mantar yang taufu Mantar yang jagung <laughs> anak tu, kaskim batang tu je lah, kaskim yang terjurusin tu kan, tak nah, esak lah kan, Ini tapi, itulah bahagianya, dengan kita seber kekurangan, maka, kesimpulan nak beritahu, hidup kita jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia, yeah. kerana suatu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya, Terus sekali. deep tak? deep, betul, deep, kita tengok Nuhar, boleh ye nak dengan Adam? Apa jadi? Nohah nak sangat dengan Adam. Bolehlah lah pak, boleh, lapar, boleh lapar. Nak sangat kahwin. Nak sangat kahwin dengan produser. Dengan director drama. Orang dah cakap jangan, jangan. Nak juga. Apa si ni bas Nohah, Nohah. Dan akhirnya kena pukul, kena ni trauma, psycho. Suami ada penyakit. Ha saya tak tengok tapi dia orang share dalam kan. tiktok saya <laughs> so, tengok lah kesiannya kesiannya <laughs> kan meluk untuk firdaus <laughs> kau marah dengan firdaus tu bodoh betul dah <laughs> elok bini lelawa kau suka kau perempuan macam ni kenapa da -da -da -da. Da -da. Da -da. sebenarnya kita dan hidup kita ni tak sebenarnya drama tu kita kena ambil pengajaran satu Jangan ambil pengajaran semua drama-drama yang dicerita tu kan pengajaran kita kena ambil apa tau kenapa dia orang buat salah walaupun dia tahu benda tu macam apa benda dia macam dia layan lagi benda tu Hidup kita ni sama macam tu. Sebab seolah-olah kita macam main dam haji. Yeah. Eh, Pernah tak main dam haji? Dah mula dam haji beda. Contohnya, Abang Azhar kita main dam haji dengan Abang apa? Siapa nama? Farizwan. Farizwan. Dia, kita main dam haji, berdua lawan. Ni kita kat luar ni tengok ni. Makanlah, makan. Mana? Dia, main, <laughs> dia tak lapar. Dia puang tinjau. Nak tembus lah meja be apa papan papan dam tu. Makanlah, makanlah. Jangan, lah kenapa? Oh, Kawan ni kita. Diam aja mungkin itu yang makan-makan gitu -makan ya satu, dua. Yang sering di, disebut Ustaz tak mula. Tak nampak semua, tapi orang oh, yang maju, sedang maju, menghadapi maju. benda tu dia tak nampak. Hidup kita ni macam tu. Ya Allah kau jangan lah pagi Dia hulur Dia hulur Makan tiga Habis Aku dah cakap Dah jangan Aram kata jangan Ada kau kata jangan Penonton yang bicara Macam tu langgan menteri tu Seram <laughs> aku Tak tak habis-habis kan. Cukup-cukuplah kan. Lepas tu sekarang ni Orang dah hilang mood Nak mengundi Macam lawan sama sendiri Menyampah ni Maksud Kan? Macam yeah, masa tak tahu nak jadi apa politik di itu sini. Bayangkan saya Saya saya camah di, di di Australia Ini bukan kempen Balon nama ni Saya pergi camah di Australia Australia di Melbourne Bukan Melaka tau Melbourne <laughs> <laughs> camah di Melbourne. Bayangkan ada okay. yang menganjurkan tu Adalah sahabat-sahabat kita Dari Singapura Yang dah berdua-dua-dua-dua tahun bermastautin di sana Dia arrangekan program camah kat sana Bayangkan sahabat-sahabat yang di Singapura Yang ni tanya saya Ustaz nak tanya sikit Parlimen di Malaysia memang hari-hari macam tu. Jom eh. fikir. Fikirlah kita ni orang Malaysia ni jawab apa. Kau tutup lah live tu. Kalau macam tu lah perangai kau dalam parlimen. Tutup lah. Tak payah. Buat live lah dengan orang. Dulu masa kecil-kecil. Kalau ingat kita tengok berita dunia jam 10. Parlimen yang kena gelak ni Parlimen Taiwan ni. Parlimen kursi bawa tombuk berdara -dara. Ini menjerit macam orang tak ada tamadun. Betul lah yang Sultan Johor sebut tu. Macam sangka beruk betul. Ni saya, saya sebut balik apa saya Johor sebut Saya setuju boleh cakap Malu Rupanya Nabi dah sebut tu Salah satu tanda akhir zaman Urusan umum diberikan Pada mereka yang bodoh <tuh> Urusan umum bagi orang yang tak ada Tak ada mengenai Bayangan pada ada satu ketika Yang waktu di Pasir berdengung dulu Yang 22 bulan tu Ada satu wakil ayat Boleh lantik ketua kampung Yang jenis kena lapor diri Dekat balai polis 6 jam sekali Macam Mas tu ketua kampung pilihnya apa nak jadi kan? Balik-balik Integrity <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi makna kata Jangan Menikmati. kejar kaya Tapi kejarlah bahagia Itu sebenarnya life hidup kita kan? Allah uji muda dengan tua Sehat dengan sakit Lapang dengan sempit Hidup dengan mati Kaya dengan Miskin Bukan dengan miskin huh? Allah uji kaya dengan Kecukupan oh, yeah, yeah. Ada Cuma... orang tu kaya Tapi tak cukup-cukup Contoh lah Katalah tiba-tiba Tuan Farizwan kita buat pengumuman Tuan Farizwan ni jawatan apa di hmm. sini? Harap, harap. Fuh <laughs> Maksudnya depan-depan ni yang tok-tok lah ni yeah. Saya minta maaf banyak <laughs> Saya tidak di Saya tidak dimaklumkan Jadi pengacara majlis ni memang begitulah <laughs> Enggak ada ini ya ada bak kata orang namanya kuasa, makan banyak tulis konsep nama-namanya pinang ada di Kota Melaka. Iya. Yeah. Makan sirih mengenyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Tegah dek budi dengan bahasa. Kan kena jaga adab kan. Uh, kan. Bak kata orang kan mencari ikan jumpa siakap. Kan. Hmm. <laughs> <laughs> kan. Mencari, mencari ikan jumpa siakap ikan siakap mencari ikan di tasik sini sudah sekian lama saya bercakap ha. sampai sekarang air tak sampai tak sampai dia contolah contonglah ada ada ada dah dah da, da. ni ni pantun aja pantun aja pantun aja kan nd tak apa kan saya ila ila ha ila Allah ta'awwudzubillah Tak apa, tak apa, tak apa. Ya Allah, bang, terima kasih banyak. Boleh, boleh. Saya pun baru perasan, cuy Aduh, Ustaz. Jadi kayaknya Ustaz yang di, dikasih bagi tengok waktu di Jakarta. Atau gimana sih, cuy? Ustaz pulang dulu, cuy. Ternyata Ustaz. Ustaz haus. Tunggu dulu, cuy. Mana di sini? Okey. Oh. Ini orang-orang penting Mana depan. Maknanya depan-depan ni yang tok-tok ni. <SILENCIO> saya minta maaf banyak. <SILENCIO> saya tidak di saya tidak <SILENCIO> dimaklumkan. <SILENCIO> Jadi pengacara majlis ni memang begitulah. <SILENCIO> ya, kata kiasan. Bak kata orang <SILENCIO> makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak gagah de pudi dengan bahasa. Kan kena jaga adab kan? Haa, kan. Bak kata orang kan mencari ikan jumpa siakap. Kan? <coughs> di sini kan mencari, mencari ikan jumpa siakap. Mencari ikan ditasih sini. Sudah sekian lama saya bercakap. Sampai sekarang air tak sampai dekat sini. Dua contohl contohlah, contohlah. Dah, dah, dah. Nah, <Syukur> nah, ni ni pantun aje. Pantun aje, pantun aje kan. Nah, tak apa. Kan, <Syukur> dah. <Syukur> ilah ilah ila Allah. Tambah-tambah. Tambah-tambah-tambah. Apa. Apa, apa, apa? Ya Allah, berbarm, boleh, boleh, terima kasih banyak. Boleh-boleh, terima kasih eh. Terima kasih banyak. Ha iyalah ila jakut jatuh dekat belakang kan penceramah pernah tengok dia pergi belakang mai air lubuk tu sama pernah tengok tak pernah tengok tak saya tanya <-toon> pernah tengok tak Ambil lah meja satu ker yang kecil letak sini hang tak apalah kerusi dah okeylah apalah oh meja dia apa miring ci macam ni ah jadi enggak bisa Ya Allah, kenapalah aku kena macam ni? Tak ada gurau je. Saya orang kemagau. Tak apa-apa, tak apa-apa. Okey, okey, Lepas tu cawan, pun kalau boleh biar dah lah. Dak ni contoh dah segadah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh ustaz ni aduh. Kalau bercanda juga dulu. Oh saya tahu. Tendap air kosong kat sini. Dan sebenarnya saya kalau tak gurau tak boleh Memang gurau <laughs> je <laughs> Sebenarnya dia dah ada Redi air kat belakang eh? yeah. Itu je sebenarnya Jadi Contohlah Tuan Farizuan kita Sebagai pengarah apa eh? <coughs> Kejutan jalan Kejutan jalan okay. Jadi hari ini saya Terasa happy mewakili pihak Myros Kita happy sangat hari ini Jadi hari ini saya umumkan Kepada semua staff yang hadir Di sini Yang online minta maaf Tak dapat <laughs> Hanya yang datang fizikal Saja kat depan ni kita umumkan setiap seorang Kita akan bank in kan Dalam set akaun masing-masing Sebelum jam 3 petang ini Sebanyak rm ringgit Setiap seorang Contoh eh Contoh Jangan claim ni contoh Okey saya nak tanya Puan ni Haa ah, puan Haa huh? Puan Cama nombor puan Rosiana. Rosiana Saya nak tanya RM200,000 Dah kaya ke belum panjang tak apa, tak kisah cakap je dia rasa dah kaya ke belum? <SILEN> belum. belum, ok, masih tu <SILEN> yang melegang tu, ya ah, bang, ada baju tu yang ada line hitam sikit tu, ah, tu ok ya <SILEN> bang siapa nama eh? Ridwan, bukan, <SILEN> bukan <pengarang>, kan? <SILEN> <SILEN> pengarah kan? pengarah takkan duduk belakang Ridwan <SILEN> ni uh, Ridwan, eh. rasa-rasanya 200 ribu tu dah kaya ke belum? ha? cukup, saya tanya kaya ke belum saya bukan tanya. Kaya tak ah? Tak kaya lagi. Oh, tak kaya lagi. Okey, ni. Puan yang tengah tu. Ha ah. Ya ya ya, tengah yang ah, ah ya. Yeah. pertanyaan-pertanyaan bertanya mencuba. Siapa nama? Siapa nama? Intan. Okey, Intan. Oh, Intan. Saya nak tanya, dah kaya ke belum 200,000 tu? No. Belum. Belum, okey. Lepas nak ah, kaya bang. Ha. Ah. Siapa namanya? Ha ah, ah. Tak siapa nama? <coughs> aku tanya bukan nama belum kaya lagi kacau tu dah nama siapa tu Khairul eh Asrul ok Asrul ha. dah kaya ke belum belum belum eh saya nak cari siapa yang rasa dah kaya dengan Dr. hibur oh seorang okay, belakang tu dia rasa dah kaya dah siapa nama Puan, Puan. Maizatul saya selapkan Maizatul dia akan jumpa Encik Farizuan saya rasa cukup lah saya rasa nak berhenti lah dia dapat Dr. hibur dia nak berhenti lah dia nak saya nak kejar cerita-cerita saya saya nak melancong, saya nak meniaga, saya nak buat itu contoh lah, sebab penilaian setiap orang berbeza-beza rupanya Nabi Muhammad pernah sebut, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas dia akan minta lembah yang ketiga dia tak pernah cukup Betul. kadang-kadang mungkin kita rasa kaya, tapi belum tentu cukup ha, macam tadi kan, ya, kan saya, seorang tadi cakap uh, cakap cukup kan, tapi mungkin kita cakap cukup pada awalnya, sebelum dapat kat tangan kita ada seorang tu, aku pencen so tak fikir apa dah Duit karir FSP aku ada RM600,000 pe boleh berjalan dengan BD aku Pergi Balkan, Europe, pergi Umrah Ha, tak fikir dah Dia kata Lepas minggu dia pencen dia pegang senapang Depan bank Jadi pengawal keselamatan Saya bukan menghina, tak, saya bukan menghina Karir jadi sebuah jaga, tak Tapi dia yang cakap dia tak nak kerja dah. Tapi kenapa dia buat tu? Sebab tak cukup yeah, yeah. Anak minta duit ni Anak repair kereta minta dengan dia. Anak-anak kahwin pun minta dengan dia. Anak-anak mula meniaga minta dengan dia. Semua dia tolongnya. Itu sebab saya pesan pada semua yang nak pencen, jangan habiskan duit usia tua kita tuntut tu anak-anak. Nak tolong anak berpada-pada. Tak usah beri sangat. Dia nak kahwin, bolehlah. Ayah bagi lembu sekor. Sudah. Jangan nak lebih-lebih. Ayah takkan tolong itu aja. Yang sedap kau, yang susah aku. Kenapa? <tong> Harus diajar anak mandiri je, Maksud ustaz. Ingat, yang muda dengan sehat mencari duit. Tapi yang tua dengan duit mencari sehat. Itu protection kita masa tua Nak masuk hospital ke apa-apa. Itu lah ni. Nak bercuti, nak berjalan. Dah penat kerja dah. Dekat Meros ni. Pening kepala. So, sampai masa nak bercuti-cuti lah. Itu berapa saya kata? Belajar untuk menghargai. Tu sebab okay. mak ayah kita dulu. Walaupun tak ada rumah <tuh> yang mewah. Tak ada meja makan yang mewah yang ada tikam mengkuang. Bahagia makan. Dulu kita makan dekat tikam mengkuang duduk bersela. Kepala baru sampai macam ni, Keselak, selari dengan lutut. Saya masih sampai sekarang. Dapat masa ha. tu je. Kena cari tablet. table. Table. Table, table. Kena makan dekat meja. Okey, C. Oke Ji, uh, kita akan lanjut lagi video yang kedua aja ya, video, eh, maksud saya part yang kedua di esok mungkin esok atau lusa saya akan sambung Ji ya, part yang keduanya cuy. Insya Allah. Dan saya akan harus benar-benar melihat ini takutnya warna merah uh, dan audionya rusak gitu ya, itu sangat membangunkan kayak yang kemarin gitu ya, part duanya hilang gitu. Oke okay, untuk uh, cara Ustaz kali ini tuh banyak dari yang saya tangkap di sini Ustaz menceritakan tentang Hal pribadi dan yang paling istimewa banget, ustaz menyebut nama saya di ceramah kali ini, cuy. Waduh, saya enggak nyangka aja sih ya, tepat banget ya, saya memilih video ini tuh, saya enggak berpikiran bahwa ustaz akan menyebut nama saya di video kali ini, cuy. Waduh, ya alhamdulillah banget, saya di sini kayak gembira banget, yang tadinya saya kayak apa ya, uh, mencoba untuk memperbaiki mood, akhirnya gembira banget, cuy. Dan insya Allah saya akan melanjutkan lagi part keduanya ini entah itu besok atau lusa gitu cuy Saya Ya saya sudah cakap saya nggak bisa membuat video setiap hari cuy ya Mohon maaf banget karena saya juga punya kesibukan gitu ya Ada keluarga yang uh, harus kita temani gitu ya Nak buat uh, pekerjaan yang lainnya lagi gitu cuy ya Oke sekali lagi terima kasih kalau memang suka dengan video ini silahkan di like ya Di like cuy dan jangan lupa bagi komentar di bawah ya Simpan komentar di bawah Pendapat korang tentang apa yang ustadz bawakan, motivasi yang ustadz bagi boleh ya, dan komentar apa aja yang pastinya berbau video kali ini, cuy. Jangan berlebih gitu ya, jangan bertanya yang hal-hal yang nggak nyambung dengan video ini, cuy. Oke, okay? dan saatnya saya pamit undur diri. Sekali lagi, terima kasih banyak buat korang semua yang selalu stay di channel NDTK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, thank you next, dan thank you next. Bye.